Indonesia merupakan salah satu rumah bagi satwa-satwa, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan non-hayati tidak boleh digunakan secara berlebihan, contohnya satwa liar. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan. Namun masyarakat masih belum bisa membedakan satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Hal ini membuat naiknya terus-menerus perdagangan satwa liar ilegal, dan naiknya angka kepunahan satwa langka dilindungi. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like nya ya. Air-air ini dunia maya dihebohkan kasus penangkapan yang diduga melakukan jual beli kulit kule. Kasus tersebut menjadi polemik di kalangan masyarakat benar Meriah dan Aceh khususnya. Kule atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan salah satu satwa yang paling dilindungi di Indonesia karena keberadaannya di ambang kepunahan. Kasus perdagangan satwa langka dilindungi masih saja marak dilakukan meski pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang. Bila harimau adalah spesies kucing terbesar di dunia, maka harimau Sumatera merupakan spesies terkecil dari keluarga harimau, dibandingkan dengan saudaranya Harimau Jawa dan Harimau Bali yang sudah punah lebih dulu. Harimau Sumatera jantan dewasa memiliki panjang rata-rata sekitar 92 inci atau sekitar 250 cm panjangnya dari kepala hingga kaki, dengan berat berkisar di angka 140 kg Sementara tinggi jantan dapat mencapai 60 cm Sedangkan betinanya rata-rata memiliki panjang 78 inci Atau sekitar 198 cm dengan berat di kisaran 91 kg Bila kebanyakan spesies kucing menghindari air Tidak demikian dengan kule Harimau Sumatera sangat suka mendinginkan tubuh Spesies ini bahkan mempunyai hobi berendam di tepian sungai atau genangan air Dalam jangka waktu yang lama Harimau Sumatera yang hidup di alam liar dalam keadaan normal mampu hidup hingga usia belasan tahun, namun pernah juga ditemui harimau Sumatera mencapai umur 20 tahun lebih di penangkaran atau kurungan. Di alam liar, Pulau Sumatera diperkirakan hanya tinggal 500 sampai 600-an ekor harimau Sumatera tersisa. Penyempitan habitat serta perburuan liar yang beraja lela membuat spesies ini makin berkurang populasinya. Bila tidak dilakukan tindakan tegas, maka akan ada potensi kule punah, mengikuti kedua saudaranya harimau bali dan harimau jawa yang sudah lebih dulu punah akibat ulah manusia. Spesies harimau jawa atau Panthera tigris Sundaika dinyatakan telah punah sekitar 1970-an. Namun sampai saat ini harimau jawa tersebut masih menyisakan misteri. Satwa yang hidup di pulau Jawa ini punah lantaran diburu manusia dan menyempitnya lahan menyusul eksploitasi untuk pertanian. Namun berdasarkan sejumlah informasi, binatang ini kemungkinan belum punah.